Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan Kali ini kita Akan membahas Aplikasi Bawaan microsoft Ya nah, nah Ini kalau di google ada google slide Seperti ini tapi kalau ini Aplikasi bawaan microsoft ya Namanya microsoft Powerpoint ini Kalau di komputer kamu tampilannya berbeda nanti carinya di sini di pojok kiri bawah klik setelah itu cari folder Microsoft ya Cari Microsoft diklik saja terus digulung cari Microsoft ya Digulung all program dulu cari all program all program setelah all program cari Microsoft diklik all programnya digulung setelah all program klik Microsoft Office dalam Microsoft Office baru muncul ya. Oke, okay. Bapak jelaskan dulu baik yang sudah terbuka atau belum aplikasinya. Manfaat aplikasi dari aplikasi Microsoft Slide ini atau Microsoft PowerPoint itu ya adalah. Ketika kita akan menyampaikan materi pelajaran, seperti Bapak sering menggunakan Microsoft PowerPoint, ya, atau seba, dosen menyampaikan materi, atau seorang manajer ketika akan e, memberikan pengarahan kepada bawahannya, biasanya e, menggunakan Microsoft PowerPoint. Seperti kamu juga nanti kalau sudah selesai e, prakerin biasanya untuk e, diminta pada saat ujian menyampaikan e, isi dari laporan hasil prakerin kalian itu biasanya seperti itu ya nah di sini e, ini perintah ya ini oke. Cari materi tentang untuk PowerPoint dulu. Oh, di sini tidak ada ya? Baik, kita oke. Okay. Nah, sebelum dimulai, seperti di bahan latihan ini, ya, karena tertulis ini ada. 4 kotak ada enam kotak ya jadi pengetikannya juga per kotak kalau di Word itu per halaman ya kalau ini per kotak. ini halaman sama saja halaman dengan kotak kalau di Excel namanya ada uh, sheet ya itu satu halaman nah cara pengetikan seperti contoh ya Bapak jelaskan dulu sebelum cara pengetikan menunya hampir sama dengan Microsoft A Word atau Excel cuma ada tambahan menu desain yang baru ya tidak ada di Word atau Excel animation slideshow ada tiga yang berbeda yang tidak ada di Microsoft Word atau Excel nah berikutnya di bawahnya ada bagian ini ada palet namanya slide dan outline slide ini berarti menandakan berapa halaman atau berapa slide yang ada di sini akan muncul di sini seperti contoh bapak tambah slide baru dari menu home tambah diklik ini slide new slide bapak pilih ini saya nah ini adalah ada dua slide artinya ya jadi setiap tag yang akan kita ketik di sini sekelihatan juga contoh di sini kita ketik judul ya judulnya ketik saja Web. Cara pengetikannya kalau di Microsoft PowerPoint itu tidak bisa langsung seperti di Word dan Excel harus yang ada kotaknya dulu seperti ini atau text box ini ya. Kalau yang tidak di luar, anda klik di sini, ketik di sini nggak bisa. Ya di luar kotak nih yang ada kotak. Nah supaya bisa biasanya harus ditambah satu text box. Misalnya bapak klik menu Insert, klik text box ini ya. Bapak buatkan di sini text boxnya. Jadi ada tiga text nantinya. Nah baru di sini kita bisa ketik bla bla bla bla. Sedang nah, di sini yang lain udah ada text boxnya nih yang ini ya. Nah ini. Jadi kalau belum dibuatkan ininya text boxnya belum bisa muncul. Nah sedangkan pada saat kita buat slide baru text boxnya sudah ada. Ya, tinggal. jadi sudah ada desain atau layoutnya. Kita ketik search misalnya ya, engine nah bisa diisi enter ke bawah, walaupun tempatnya tinggal cukup ketik saja langsung mesin pencari web subjudul ini. jadi di ini desain atau untuk judul jadi setiap kita membuat presentasi powerpoint itu harus ada judul. nah di dalam pengetikan atau pengisian powerpoint itu biasanya materinya pokok-pokoknya saja. Jadi memberikan ke hanya memberikan panduan kepada guru, dosen atau e, para presenter atau yang menyajikan tentang urutan materi yang disampaikan supaya materi yang disampaikan runut, e, tidak loncat-loncat e, begitu ya. Jadi itu. Yang kedua memberi manfaat berikutnya Membuat e, presentasi atau rapat terasa menarik Karena di dalamnya bisa ada animasi Bisa ada musik Bisa ada suara Bisa ada gambar dan sebagainya Atau kalau dalam rapat e, penting Itu misalnya para manajer sering menyampaikan Laporan-laporan atau kesimpulan-kesimpulan akhir Dari proses e, kegiatan kerja mereka Biasanya dalam bentuk Oh, grafik dan sebagainya ya, jadi memberikan kemudahan. Pak baru di bawahnya, bisa ketik di sini. Kamu ketik saja nama kamu nanti ya, misalnya oleh atau by begitu ya. Enter ya. ketik dua, misalnya Cahyono begitu ya. Cahyono di bawahnya harus ada nama kelas, misalnya TKRO 2 gitu ya. ya nah seperti ini ya cara pengetikannya nah berikutnya yang harus ini kan ada enam ada enam selai atau enam kotak supaya anda kalau sudah selesai satu harus nambah kotak baru ya kotak baru caranya bagaimana caranya dari ketik eh, ya silakan klik menu home klik new slide ini ya matapanya boleh ketik nah pilih di sini ada ada layout atau desain ada 9. Sesuai kebutuhan dari materi presentasi kita, kita pilih yang cocok. Contoh misalnya bisa saja ini ada yang blank, ada title and content, section header, ada two content, comparison content, ada title. Kita pilih yang nomor dua. Title and content gitu ya. Klik ini. Nah. Baru di sini kita ketik selanjutnya Sejarah, sejarah misalnya ya, mesin pencari web gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, nah, cara nambah. Nah, berikutnya, ketika kita mem, e, memilih e, desainnya, title and content itu ya, layout-nya di sini akan terlihat ada enam gambar ya. Iya kan? Ada yang belum terbuka PowerPoint-nya? Okay. Nah, nah menariknya di dalam PowerPoint nanti kita bisa menyisipkan gambar-gambar atau video atau suara ya atau musik. Nah selanjutnya nih Bapak ingin menjelaskan manfaat yang di sini nih, ya okay, yeah. manfaat yang di sini ini untuk menyisipkan tabel, klik saja di sini. Jadi, untuk menyisipkan kabel ada dua cara bisa dari klik menu Insert. Setelah itu pilih Table ini ya, atau langsung ketik klik di sini. Nah, ada berapa kolom? 5, kita buat 10 baris, number of column berarti jumlah kolom, number of row jumlah baris. Hasilnya seperti ini. Ya, baru di sini bisa diisi misalnya dan judul, nomor dulu ya. Baru nama, misalnya. Nah, gitu dan Seterusnya, nah, berikutnya kita tambah lagi satu slide baru. Klik "new slide", gitu ya. Pilih yang ini lagi, layoutnya ini kita coba untuk mengisipkan uh, grafik. Ini ada banyak grafik, nah, ya, model grafik seperti ini. Nah, kalau grafik itu nanti akan muncul data sampel contoh data datanya bisa saja kita sudah punya di Excel sendiri nanti cari di Excel ya Nah contoh seperti ini nah otomatis di sini sudah ada datanya misalnya di sini datanya kasih Bapak kasih na datanya nama ya ya dari nama di sini nilai misalnya nilai bahasa Indonesia bin ya nilai bahasa nilai bahasa Inggris Bing ya di sininya nilai matematika misalnya begitu ya nah ininya, ini mana namanya misalnya si kadang ya ini nya bing tulung maka saya lihat namanya sudah berubah ya. ini otomatis ini tadi sudah tadinya tidak bukan bin, bing, bukan mat, tapi e, kalau nggak salah tadi apa namanya skala ya. Kalau di sini namanya sudah muncul. Nah ini kalau sudah selesai tabelnya ini anggap cukup. Kita grafiknya nanti diberi judul biasanya ya. Tutup Excelnya ditutup ya. Klik Excelnya di close. Judulnya misalnya di sini, iya, grafik, grafik, peserta didik, peserta didik, didik ya, grafik prestasi, bisa, prestasi, toh ya. Itu buat lagi kita yang baru. Nah, dari menu home klik new slide, pilih ini lagi. Kita coba tampilkan insert mat smart art grafik ini ya misalnya kita pilih struktur organisasi ini ya nah ini kalau anda ini sini misalnya km ya kde ganton nih ganton ini ini ini nah. yang ini sekretaris sek kretaris yang ini seksi-seksi ya seksi satu seksi dua seksi tiga misalnya pak seksinya mau nambah bisa ini seksi tiga ya Nah tinggal klik di sini setelah itu untuk menambah seksi gitu ya pilih akan ada menu desain dan format kalau format biasanya untuk pengaturan warna dan bentuk e, kotaknya kalau desain nah ini kita ditambah tambah kita mau menambah satu di sebelah kanan after nah ini, ini seksi empat ya seksi empat oke okay, ya Terus sebenarnya di bawah Danton ini ada wadah